Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Universitas SP Dewi Pesatang Madrasah Yang dalam MTS dan kejurusnya Sampai News Berikut Peserta didik Madrasah Salih Negeri 70 Lusang Selatan bertanding di festival olahraga tradisional Dalam rangkaian hari ulang tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ke-72 yang tema lestari budayaku bugar bangsaku Yang diselenggarakan oleh Komite Permainan Rakyat Dan olahraga tradisional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Stadion 2 Desember, Rabu 21 Desember 2022. Gelaran festival olahraga tradisional yang diselenggarakan oleh KPOTI Kabupaten Musungnya Selatan tersebut memperlombakan cadang olahraga seperti Balogo, sumpet, Ketapel, Panahan, Bakiak, Hadang atau Bahasinan, dan Bakiak atau Lari Balok untuk kategori Putra dan Putri. Jadi hasil pertandingan, peserta didik MDS N7 Lusana Selatan berhasil merebut juara 2 Baasinan atau Hadang Putra, juara harapan satu Bakyak atau Lari balok Putra, dan juara harapan 1 Balogu Putra. Kepala Madrasah NTSN 7 Hulu Sungai Selatan Jamjure SAG MPDI usai menerima kabar hasil pertandingan tersebut menyatakan sangat gembira dan memberikan apresiasi kepada seorang peserta didik yang berpartisipasi dan dapat mengukir nama madrasah di festival olahraga tradisional dalam rangkaian HUT Kabupaten Hulu Selatan yang ke-72 tahun 2022. Amat melanjutkan olahraga tradisional sebagai warisan dari nenek moyang harus terus dilestarikan karena banyak pelajaran yang dapat dipetik dari beberapa olahraga tradisional seperti bakpia panahan dan lainnya. Salah satu peserta lomba Balogum Muhammad Najih kelas 9 C menyatakan senang bisa berkompetisi di lomba tersebut. Sampai jumpa di atas an tujuh, nosungan santan news berikutnya. Saya Diri Restari SPD bersama di Kerajaan Kerja dan Kampung Apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.